oke okay guys kami mau menuju ke pulau siumat guys untuk penyaluran zakatnya guys sama tim baitul mal Dan tidak lupa pula Itu dihadiri oleh Kepala Beytulmal Kabupaten Simulu Dan turun langsung Dan Kepala Sekretariat Beytulmal Simulu Yang turut langsung Mendampingi Untuk menyaluran jakat Di Pulau Sumat guys Inilah situasi Kondisi Yang para penumpang dan ada ikut juga Pulau Sumatnya guys ini guys, suasana kapalnya dan cerah Kita lanjut perjalanannya guys Oke okay guys, dengan suasananya agak tenang Oke okay guys, inilah kita lanjut perjalanan Ini perjalanan aja guys Dengan santainya Kami belayar menuju Pulau Suman guys Inilah kita nikmati situasi perjalanan kami tim Baitumal untuk menyalurkan zakat di Pulau Sumat guys Oke guys kita nikmati perjalanannya Melansir barang-barang kepala baitul mau ikut juga mengangkat dengan kualitasnya yang tinggi guys mengangkat melansir barang-barang akan kita berikan kepada yang menerima dari baitul mal. Di tahun 2022 nih guys, nah, guys kita lansir barang-barang dari kapal ke pulaunya guys. Kita satu yang menerima jemput dari batu mal guys. Inilah sasana kita lansir dari berbagai ke pulau -nya, guys. Oke guys, lanjutkan perjalanan nanti guys. Oke, okay, agak keras, guys. Lanjut. Angkat <laughs> barang -barang perasnya guys. Okay guys, guys. ini. Menjebar barang-barang kerasnya guys. Oke, okay, guys. Nikmati perjalanannya, guys. Halo, ini rasa zona di dokumentnya, guys. Oke, kita lanjut perjalanannya lagi. Oke, okay guys. Hah? Kita ke rambi tuh.